kawan mengucapkan kepada ramadhan dan kawan mengatakan kepada puasa, perjalanan. ini kita mau ada acara agenda pergi kajir, setidaknya mau ini untuk acara apa, sofia yang serentak di tanggal 27 ini sejawa timur. mohon doanya biar acara sukses selalu keep solid yang buat apa sih?